Halo sahabat home Studio, perkenalkan nama saya Meliana. Dalam video ini kita sedang mempelajari materi SAP Fundamental. Dan di video ini kita akan mengerjakan exercise 4-5, Create Delivery, di mana pastikan dulu teman-teman sudah mengerjakan exercise 4-4 untuk Create Sales Order. Setelah teman-teman meng Sales Order, barulah kita akan melakukan proses untuk delivery barang ke customer. Dari transaksi ini kita akan tekan tombol back saja. Kemudian kita perlu ke transaksi Shipping and Transportation, lalu outbound delivery. Kita pilih create single document. Tiketnya adalah VL01N. Kita double klik saja. Untuk shipping point kita isikan 1000. Dan untuk selection date-nya kita harus samakan dengan requirement delivery date yang kita buat pada saat sales order. Pada saat saya membuat rekaman ini, tanggal requirement delivery date-nya adalah tanggal 15. Pastikan tanggal ini sama dan nomor order-nya sesuai dengan nomor sales order. Setelah itu kita bisa tekan tombol enter. Kemudian kita cek terlebih dahulu apakah ini adalah barang-barang yang akan kita kirimkan ke customer. Pastikan customernya, ship to party-nya adalah rohrer A, ship nomor login. Kemudian barangnya printer, jumlahnya 10. Jika sudah benar, teman-teman dapat mengklik tombol save ini. Di bagian kiri bawah kita dapat melihat nomor delivery. Nah proses ini belum selesai teman-teman. Kita perlu lakukan proses post good issue. Memastikan bahwa barangnya benar-benar keluar dari gudang. Caranya kita tekan tombol back saja. Kemudian memilih menu change. Dan transaksinya itu kodenya VL02N. Di sini muncul nomor outbound delivery. Nomor ini didapatkan di proses sebelumnya. Ketika kita mengcreate delivery dan untuk di proses ini kita perlu tekan tombol post good issue untuk memastikan bahwa barangnya benar-benar keluar dari gudang dikirimkan ke customer. Jika teman-teman lupa untuk mengklik tombol ini maka kita tidak dapat melanjutkan ke proses selanjutnya yaitu untuk pembuatan billing. Jadi pastikan teman-teman melakukan proses post good issue. Jika teman-teman sudah melakukan post-good issue, di sini akan muncul kembali nomor delivery. Tidak perlu dicatat karena nomornya sama dengan nomor delivery sebelumnya. Nah Ini menandakan bahwa teman-teman sudah berhasil mengeluarkan barang dari gudang. Sehingga kita bisa melanjutkan ke proses berikutnya untuk pembuatan billing. Demikianlah pembahasan tentang proses delivery barang ke customer. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih.